belum bisa bergabung seperti tahun-tahun sebelumnya Geh. tapi uh, saya dan Mas Rijal juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua panitia dan seluruh warga perenahan mutliara yang sudah menyemarakkan uh, acara Agustusan tahun 2022 ini uh, langsung aja Geh, saya umumkan untuk juara ini saya mewakili dari blok A juara bertahan dengan rela dan ikhlas menyerahkan piala uh, ningfara untuk diserahkan ke pemenang juara umum yaitu blok B. Kemudian buat blok B. Blok D, let's go Oke, baik Terbanggil langsung berbanggilan dari Blok D Yang akan diselamatkan Piala bergilir hari ini Kena Blok D Oke, oh, Ayo Blok D, naik-naik Saya akan diserahkan langsung oleh Bumara Dan, Terima kasih Selamat tinggal Blok D yang tahun ini pemenangkan dialah berpilih oke okay. oke okay, block bank oh, akan mendapatkan akan diwakilkan kepada perwakilan dari block bank mendapatkan satu dialah berpilih dan juga waktu pembinaan waktu pembinaan 500 ribu mana semangatnya walauk itu lagi kejutan, kejutan so -so. <laughs> dulu oi, oi. ya, sambil bilang, saya hitung satu, dua, tiga, bilang senyum ya. semangat, senyum. naik ini gaya, gaya bebas, sambil bilang senyum, satu, dua. terima kasih kepada Ibu Bara, juga terima kasih atas apresiasinya wow, yang sakit bareng-bareng ay mungkin Ibu Parah mau nyumbang lagu? atau dari Blok G mau nyumbang lagu? bosok mereka oleh piala keras nyanyi Ibu-ibunya mau nyanyi? ibu mau nyanyi bu <SILENCIO> ayo perlagilan dari blog B yang sudah dapat pianggal piang. wow